Selamat sejahtera dan sawadikrab sahabat-sahabat semua EP ke-11 Kali ini saya perkenalkan tracks dari Jalan Teluk Kumba ke Bukit Itik Tracks yang penuh dengan kehijauan, dusun durian dan suasana yang sejuk dan nyaman Kami, Expansion Team Channel akan bawa sahabat-sahabat semua mengenali trek ini dengan detail sehingga sampai ke destinasi. Selamat datang ke Expansion Team Channel. Trek kali ini berada di Bayan Lepas, Pulau Pinang. EP kali ini kami akan perkenalkan trek ke lokasi bernama Bukit Itik. Track ini bermula di Jalan Teluk Kumpa, Bayar Lepas, Pulau Pinang atau koordinasi 5.294372,100.255524 Jarak track ini lebih kurang 2.79km dengan ketinggian lebih kurang 214m setelah kita mengenali lokasi, jarak dan ketinggian trek ini, sekarang mari kita turun ke Padang untuk menyaksikan suasana kayuhan dan melihat keadaan trek ini. Sekarang kita berada di jalan masuk ke Bukit Itik. Seperti yang dijelaskan, lokasi trek ini berada di Jalan Teluk Kumba, di bawah flyover menuju ke Jalan Bayan Lepas atau ke Lapangan Terbang Antarabangsa Belau Pinang. Kita akan gunakan jalan ini untuk pergi ke Bukit Itik. Jadi jalan masuk ini akan dijadikan uh, titik permulaan kita untuk video kayuhan pada kali ini. abang sahabat, sahabat. Jadi setelah kita buat kayohan, jadi kita akan sampai di satu persimpangan. Sini ya. Jadi jalan straight uh, adalah jalan untuk pergi ke destinasi lain. Jadi kita akan gunakan jalan di sebelah kanan untuk pergi ke Bukit Itik. Jadi okey, kita teruskan perjalanan. Uh, kita sudah buat kami sudah buat kayuhan ke depan sedikit lagi tadi uh, Tak sampai 1km Daripada jarak Pemulaan Kita akan jumpa lagi satu simpang Jalan di sebelah kiri akan pergi ke Destinasi lain Untuk kita pergi ke Bukit Itik Jadi kita akan gunakan jalan di sebelah kanan Sebelah ini okay. Jadi kita teruskan perjalanan Kita sudah buat kayuhan lebih kurang 2.4km. Okay. Jadi, di sini ada satu simpang penting. Di mana semua saya minta semua ambil perhatian. Simpang yang saya katakan ini ialah simpang di sebelah belakang. Jalan di sebelah kiri akan bawa kita ke Bukit Itik. Okay. Destinasi kita. Di mana jalan terus pula akan bawa kita ke sebuah kuil. Tapi itu adalah... Tanah persendirian okay, Kalau boleh kita elakkan daripada Mengacau ataupun mengganggu Dia orang okay, Jadi kita teruskan pergi ke Bukit Itik Guna laluan di sebelah kiri selepas kita memasuki simpang sebelah tadi di sini ada lagi satu simpang okey di mana simpang jalan terus akan bawa kita pergi ke bukit lexus okey uh, saya akan try buat video video kayuhan bukit lexus untuk masa akan datang okey jadi untuk hari ini saya bawa sahabat-sahabat semua ke bukit itik menggunakan jalan di sebelah kanan Okay. Jadi Kalau sampai sini Nak try Yang mana satu jalan pun Tak ada masalah okay. Tapi untuk video kali ini Kita guna jelas sebelah kanan okay. Kita teruskan perjalanan Jadi sekarang kita sudah pun sampai ke destinasi iaitu Bukit Itik. Syabas kepada sahabat-sahabat yang pernah berjaya sampai ke destinasi ini. Keadaan jalan untuk datang ke Bukit Itik semuanya merupakan single track jalan berturap. Untuk pemandangan di sini saya berikan review sebanyak 3 bintang di mana kita dapat melihat pemandangan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang daripada sudut di sini jadi sekarang saya jemput sahabat-sahabat semua menikmati keindahan suasana sekeliling Bukit Itik sekian sahaja review tracks untuk episod kita pada kali ini sekian terima kasih Kopkun Krap.